Harga cabai terkini di dua pasar dalam kota Jambi, Kamis, 20 Oktober 2022. Yon Heri, Kepala Dinas Perindak Kota Jambi menyampaikan kenaikan harga cabai hari ini mencapai 20 persen lebih. Namun kenaikan harga tidak terlalu signifikan terjadi. Masih termasuk fluktuatif, dan terjangkau, ungkapnya. Pasar Angso 2 Baru Kota Jambi harga cabai merah besar naik 13,33 persen dari hari kemarin yaitu Rp30.000 per kilogram. Cabai merah kecil harganya naik 12,50 persen, berada di angka Rp32.000 per kilogram. Cabai rawit hijau harganya Rp20.000 per kilogram, naik dengan presentase 10,00. Lalu cabai rawit merah harganya Rp45.000 per kilogram, naik 22,22 persen. ,22%. Di pasar rakyat Talang Banjar, harga cabai merah besar naik 25.00 persen, jadi di angka 32.000 rupiah per kilogram. Cabai merah kecil naik 22.22 persen, ,22 dengan harga 36.000 rupiah per kilogram. Cabai rawit hijau naik 15.38 persen, dengan harga 26.000 rupiah per kilogram. Terakhir, cabai rawit merah naik 11.11 persen, ,11%, yaitu senilai 45.000 rupiah per kilogram. Sekian harga cabai untuk tanggal 21 Oktober 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.